Oke okay, baik ya, mungkin itulah beberapa hal penting yang harus kalian ketahui Ketika kalian sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online Tidak ada yang perlu ditakutkan dan berhentilah untuk merasa panik berlebihan ya kita akan selesaikan satu persatu permasalahan ini kalian hanya butuh waktu dan terus berproses dan mudah-mudahan kita segera dilimpahkan rahmat dan rezeki untuk bisa melewati semua permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh